Apakah manfaat bekam untuk kesehatan? Silahkan yang tahu jawabannya. Komen, bekam adalah salah satu terapi alternatif yang sudah digunakan sejak zaman dahulu kala. Teknik bekam dilakukan dengan cara menempatkan sebuah gelas atau cangkir pada permukaan kulit dan kemudian menghisap udara di dalamnya untuk menciptakan tekanan negatif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan merangsang sistem kekebalan tubuh. Berikut adalah beberapa manfaat bekam untuk kesehatan satu meningkatkan sirkulasi darah teknik bekam dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh hal ini dapat membantu mempercepat proses penyembuhan mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kinerja organ-organ dalam tubuh dua mengurangi stres bekam juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan teknik bekam dapat merangsang produksi hormon endorfin dalam tubuh yang dapat memberikan perasaan relaksasi dan nyaman tiga Meredakan nyeri, bekam dapat membantu meredakan nyeri pada beberapa kondisi medis, seperti sakit kepala, nyeri punggung, dan nyeri sendi. Hal ini dapat terjadi karena bekam dapat merangsang produksi hormon antiinflamasi dalam tubuh. 4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bekam juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Teknik bekam dapat merangsang produksi sel-sel kekebalan tubuh, yang dapat membantu melawan infeksi dan penyakit. Namun, Perlu diingat bahwa bekam tidak dianjurkan untuk semua orang. Bekam tidak cocok untuk orang yang memiliki kondisi medis tertentu, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes. Sebaiknya, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mencoba terapi bekam. Itulah beberapa manfaat bekam untuk kesehatan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.